serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan menarik seputar Leslar tentunya bagi lo persahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini wabimmin akan memberikan informasi menarik dan pastinya vitamin-vitamin bahagia dari idola kesayangan kita ke kabar pertama persahabat ya kita awali dengan kabar spesial disimak diunggahan lestari.les lalofors2 yang mengunggah sebuah postingan foto abang Fatih sahabat, ya dua hari baru lahir aduh masya allah banget nih dua hari baru lahir baru lahir aja ternyata sangat ganteng dan menggemaskan sekali abang Fatih luar biasa mudah-mudahan menjadi kebanggaan kedua orang tua dan tentunya menjadi anak yang saleh seperti yang diinginkan. Oleh bunda Lesti dan papa Rizky Bilar Kita simak juga persaba di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, Tabarakallah, Abang Al-Fatih baru dua hari lahir aja sudah ganteng Apalagi sekarang sudah empat bulan tambah ganteng soleh pintar anak panda Rizky Bilar Lesti Kejora, luar biasa banget ya, idola kesayangan. Mudah-mudahan Semakin banyak doa, support, dan dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita Selanjutnya persahabat Disimak juga ada sebuah bukan spesial dari akun Lesler Unscore Entertainment yang mengunggah postingan foto Bunda Lesti dan ada sebuah kalimat tuh yang dipegang oleh Bunda Lesti Kejora kertas ada sebuah tulisan itu nggak ngobrol tapi ngeledekin orang Aduh Masya Allah banget ya Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Leslar Entertainment Moga dede pas lagi kumpul keluarga saat lebaran tapi ternyata diajak gibah katanya tuh Banyak sekali tanggapan komentar Pastinya komentar yang positif yang diberikan oleh sahabat Leslar Yakni dari akun Aura584 Aura mengatakan Bunyanya L gemes banget, Masya Allah cantiknya Katanya itu luar biasa banget ya Selalu tentunya Sampak dengan penampilan Bunda Les yang semakin hari Yang semakin cantik Dan berikutnya juga bersahabat Komentar lain diberikan dari angkun UM Anus Kordian Perlima mengatakan Bunda L paling gemes Katanya itu luar biasa banget ya Dukungan untuk Leslar, idola kesayangan Semoga semakin banyak lagi Orang-orang baik yang tulus Mencintai idola kita Dan berikutnya persahabat kita simak juga di sebuah unggahan special info dari Sabotating Anuska Leslar Yang menginfokan bahwa Vlog Lebaran Leslar Persahabat ya sudah mencapai 500k dan kita tentunya dukung mudah-mudahan persahabat yang bisa tembus di angka 1 juta viewers yuk sama-sama persahabat ya kita buktikan kekompakan dan kesulitan warga Konoha untuk selalu bisa mensupport mendukung karya-karya terbaik dari tim Les La Entertainment dan kita lihat juga persahabat ya vlog saat Buna Lesa ini mereview studio baru ini tentunya wajib kita support juga biar pecah telurnya persahabat ya tinggal sedikit lagi bisa tembus di angka 1 juta viewers yuk selamat menikmati tetap semangat tetap support yang terbaik buat karya-karya idola kita dan berikutnya vitamin bahagia akhirnya kita dapatkan walaupun judulkan semalam tapi ini luar biasa bikin kita bahagia sekali melihat momen spesial karaoke bareng keluarga besar di Cianjur persahabat ya Bunda Lesti lagi menggendong abang Fatih Masya Allah menjadi primadona cianjur banget nih Abang El Dan kita juga lihat persahabatnya Bunda Lesti, papa Bilar Ini duet bareng dangdutan semalam Masya Allah pokoknya cedukan ini Yang bikin kita semakin bangga dan semakin bahagia sekali mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar Momen ini pun persahabat dari pos kembali oleh akun Tautian Skala selalu Lovers Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Cidukan semalam, seru banget nih dangdutan katanya tuh persabat ya masya Allah pokoknya ini cidukan yang sangat luar biasa akhirnya muncul juga di pagi hari ini di Jumat yang berkah ini semoga kita semua selalu sehat selalu diberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan apapun yang dilakukan untuk oleh kita semua pastinya, amin